Ya oke okay. uh, trik untuk melepaskan sil ya. Jadi saya akan membagikan tips untuk cara mudahnya. Uh, langsung saja ke bagian ininya ya. Uh, kita membutuhkan uh, dry gepeng seperti ini ya. Nanti kita akan ketok. Cari selah di sini ya. Nanti ini kita ketok. Nah ini kita ketok sedikit saja seperti ini. Nanti kita tinggal congkel. Nah pelan-pelan saja ya Karena agak susah Karena posisi uh, silnya ini Agak panjang ya Nah sedikit-sedikit saja Pelan-pelan Oke okay. Pelan saja Susah ini karena mungkin sudah terlalu lama ya, ini sudah nggak keluar. Kita tinggal congkel pelan-pelan lagi. Oke. Nah. Eh. Oke, ini sudah keluar ya. Ini kita tinggal tarik. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah seperti ini ya Ini kita tinggal bersihkan saja Nanti kita tinggal pasang yang baru Seperti ini Nah untuk pemasangan yang baru itu Jangan langsung e, masuk seperti itu ya Karena di bagian posisi sini nih, Ada kayak Seperti ini ya Nanti takutnya itu lepas Ini kita tinggal masukkan saja Agak tarik ke bawah Tarik ke atas ya Intinya seperti ini Intinya supaya nggak nyantol ya ini sudah seperti ini nah soalnya ini kan ada kayak oh ya yeah. nah. nah kalau sudah seperti ini kita tinggal sambil putar seperti ini nanti kita masukkan Nah kalau sudah masuk seperti ini kita tinggal pukul pelan-pelan saja ya yang penting itu rata dan barengan nah seperti ini sama sini sini dua kali nanti sini juga dua kali oke okay sampai mentok Nah kalau suaranya sudah mentok seperti ini nah itu sudah ya nah, kita tinggal putar saja supaya rata ya kita tinggal lihat saja yang kurang sebelah mana nanti kita pukul lagi oke seperti itu oke cukup simpel untuk pemasangannya seperti ini sudah ya sudah selesai jadi ini sudah rata Oke cukup sekian uh, info dari saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh